sebuah gambar untuk assembling drawing untuk assembling ya bagaimana kita membuat gambar ini sebenarnya bukan kita membuat partnya lagi ya kita di sini bagaimana mengassembling sebuah gear seperti ini oke kita lihat di sini ya ini di sini ada beberapa cara yang e, perlu kita lakukan Bagaimana caranya kita bisa membuat seperti ini? Di pertemuan kali ini bagaimana kita membuat sebuah Assembling Yang pertama yang dilakukan dalam membuat assembly seperti ini kita gunakan di sini menggunakan aplikasinya SolidWorks ya, SolidWorks yang sudah menjadi tren populer saat ini. Nah, bagaimana langkah awalnya? Kita mulai dari sini. Pertama ini dari ketiga ini, karena kita sudah tidak membuat komponen lagi, maka di sini kita langsung kepada assembling, ya, oke okay, assembling. Nah, assembling di sini, nah ini ada sudah membuat masuk ke lembar kerja untuk membuat sebuah assembling. Assembling di sini berarti kita sudah ada gambar atau komponen yang sudah tersedia. Langkah pertama kita mencari Uh, apa aja komponennya yang uh, mau kita buat. Nah di sini ada uh, gearbox yang kita buat di sini ya. Lanjut di sini, yang pertama, yang pertama komponen manakah yang perlu kita uh, pertama panggil. Nah yang pertama kita panggil boleh menggunakan yang manapun juga ya. Nah tetapi di sini, nah misalkan kalau kita lihat dari yang assembly yang tadi kita harus panggil salah satu di sini. Mana yang pertama harus kita panggil sebagai bahan yang misalkan yang ini. Kita mulai diperbesar bisa kita perbesar. Nah, misalkan kita menggunakan yang part yang ini. Ini nanti berputar yang matinya yang mana? Yang berdiri ya. Misalkan kita ambil yang ini part nomor 2. Ya. Nah, part nomor 2 ini langkah pertamanya jangan diklik di sini tetapi ditarik ke sini agar klik yang di sini. Nah, ini dia memposisikan ya, memposisikan bahwa ini nanti sebagai komponen yang pertama. Lalu yang kedua yang mana? Kalau kita lihat dari sini ya, yang ini. Nah, ini kan yang yang pertama yang ini kalau kita lihatkan di sini agar e, tidak transparan. Nah, seperti ini kan. Yang ini juga boleh kita lihat agar tidak transparan. Nah, ini berarti kalau kita lihat seperti ini, oh ini jadi berputarnya seperti apa ya. Nah, ini tidak terlihat berarti yang ini yang menjadi komponen yang utama. Nah, lalu yang kedua nah, sorry. Lalu komponen yang yang kedua boleh kita memasukkan yang mana? Yang ini. Dia tidak bergerak ya, yang bergerak itu hanya yang ini aja oke, langsung lagi kita ke sini mana yang kita ambil lagi berarti, setelah ini di, dipanggil yang pertama lalu di sini, lihat di sini, ada namanya insert component nah, di sini ada beberapa ada insert component, ada new part berarti new part ini, kita membuat komponen di sini, kalau assembling, baik kita membuat assembling kalau ini ada copy mat, berarti kan kita membuat ini di copy untuk di mat. nah, lalu apa yang kita lakukan di sini adalah insert komponen. Nah, lalu langkah berikutnya adalah di sini dalam browser. Nah, kalau kita tadi lihat yang mana yang akan menjadi kuncinya, nah, apakah yang ini tadi atau yang mana? Kita lihat di sini ya. Ini berarti ini bisa menjadi yang kedua. Oke, kita lihat di sini. Mana yang akan kita ambil di sini, ya? Apakah ini berarti, ya? Boleh kita misalkan menggunakan yang ini. Uh, Oke, okay. nah, ambil, nah, berarti ini. Ini kan posisinya kita mau dibalik, boleh digunakan seperti ini: XY, x uh, sini, sini, atau balik lagi. Ah, seperti ini. Boleh seperti ini. Berarti langkah keduanya adalah kita taruh di sini. Klik. Nah. Bagaimana caranya biar ini itu masuk ke sini sejajar ya. Berarti langkah yang harus kita lakukan adalah di sini berarti mulai mengassembling. Jika ini sejajar dengan ini, maka tinggal diklik di sini lalu ada mat. matte nya yang ini dengan yang ini karena salah satu lingkaran Nah, oke. Okay. Lalu, nah, ini sudah, sudah nyatu, atau belum? Nah, ini kan, ini sudah nyatu, sama-sama, tetapi ini belum terkunci. Bisa menggunakan bagian ini, lobang ini, jika sejajar dengan ini. Nah, ini kan, ini sudah tidak muter, cuma... nah, sekarang langkah yang ketiga adalah klik permukaan ini dengan permukaan ini. klik jika sama. Maka dia akan sama, lihat, oke. Okay. Nah, lalu yang ketiga mana yang akan kita ambil? Bisa yang dari sini, atau yang belakang sini, atau yang ke sini, atau bautnya. Oke, okay. kita lakukan lagi di sini adalah insert komponen, ya. Komponen yang mana yang akan kita ambil di sini? Oke, okay. coba kita ambil di sini yang mana? Jangan sampai kita salah mengambil komponen. Lihat dari sininya. Oke. Okay. Boleh kita mengambil yang ini? Boleh. Nah, ini berarti kita perhatikan di sini. Oh, ya. Oh, ini betul berarti. Lah, setelah ini bagaimana caranya? Permukaan yang ini permukaan yang ini di atasnya ah, ada mat. Lalu ini karena kita masukkan di sini, kita langsung klik di sini. Nah, ini masuk ke permukaan sini, loh. Kok seperti ini, misalkan Kalaupun ini betul ya bagus, tapi kalaupun misalkan ada kesalahan, di mana kesalahannya? Nah, coba sampai di sini, kita lihat di sini. Oh, ada bagian yang akan terpasang lagi. Nah, kita cari lagi di sini. Yang insert komponen browser, misalnya nah, ini kan part yang pertama. Nah, nomor satu kita taruh dulu di sini. Nah, kita lihat di sini arahnya kemana. Oh, arahnya dia ke dalam. Nah, ini berarti, nah, berarti di sini permukaan yang ini kita match dengan permukaan ini. Apakah sama? Oke, okay, sama. Nah, jaraknya gimana? Sesuai, gak oke. Okay, coba kita lihat di sini. Nah, ini masuknya kemana? Apakah kalau kita lihat di sini, coba dipotong? Nah, dipotong di sini sebenarnya ini masuknya kemana ya? Oke, okay, seperti ini kita lihat gambar yang sudah jadi. Oke, okay, ya, ini ya, berarti. Ini kita harus pasang uh, gigi yang bagian dalam, oke? Okay. Lihat di sini. Maka kita panggil di sini browser. Nah mana di sini? Yang yang paling dalam itu mana? Kita lihat di sini. Jangan sampai salah. Ya, oke. Okay. Yang ini mungkin mana? Uh, kita lepas dulu sini. kok enggak ada, ada dia di sini ya. Lalu kemana kita akan pasang? Coba, oke okay. di sini biar dipotong dulu. Kita pasang di sini. Kalau emang ini sepermukaan dengan ini, maka boleh kita pasangkan di sini. Oke. Okay. Betul atau salah ya? sepermukaan atau tidak harusnya. Nah, ini kita bisa dari sini. Permukaannya biar masuk ke sini. Oke, okay. nanti boleh pakai jarak ya. Lalu, setelah ini gimana? Permukaan ini kan lingkaran. Dengan ini kan lingkaran juga. Nah, maka dia akan masuk sini, sama-sama lingkaran nah ini kok beda gak masuk misalkan ya nah nanti kita sesuaikan oke okay. nah ini sesuaikan oke okay, setelah ini kita pasang lagi yang mana berarti kita ambil browsernya mana misalkan kita panggil uh, yang mana kayaknya kurang ya Kalau kita lihat di sini, ya, oke okay, coba ini, ya, oke okay, coba kita lihat sini, ya berarti ini ada di permukaan yang atas. Nah ini di map sini lagi, baru kemana? ke sini nah kok lewat nggak apa-apa ya nanti kita bisa sesuaikan ya ternyata ini kalau kita lihat dari sini wah ini salah, kenapa ini salah harusnya Kalau dari sininya, ini kembali kita pasang. Oh iya, harusnya ini bukan pasangannya kalau di sini. Ini pasangannya ke sebelah sini, ya. Oke, ini ke sebelah sini. Kita boleh uh, bisa dirubah yang ini, uh, matnya kita bisa rubah oke, okay, kita bisa hapus matnya, kita bisa balik sini misalkan mat ini kita sesuaikan eh, ke sini kasih jarak misalkan satu ya betul gak ya ini dengan ini oke, okay, nah coba ini salah berarti ya Kebalik Harusnya ini 12 sini Yang ini ke sini Nah, gini gitu harusnya Ini juga kebalik Harusnya Sama-sama Ini bisa kita apasih ini met cara menghapus metnya seperti ini ya kita boleh terus balik seperti ini nah, kita boleh masukkan lagi ini dengan ini baru kita posisikan bol itu di tengah geser ke dalam nah ini seperti ini terus yang ini karena ini seperti ini Lihat di sini dong. Ini kebalik ya jadi kita bisa balik yang ini ini ya posisi ini kita di balik Oke okay, bisa dibalik bisa diputar sini lalu dimet kembali ke posisi ini dengan searah lingkaran ini lalu kita masukkan Pak nggak kelihatan misalkan ya Dalamnya Ini kita bisa lihat secara Transparen Ya Kok oh, ada dua Ya Ini Kan ada dalam dalamnya Kepuluhin dulu Ini boleh kita masukkan seperti ini Kalaupun misalkan Ini kita buat sejajar Dengan ini Nah sejajar kan Luter. Nah baru berarti yang ini kita masukkan ini kebalik nih kita bisa deketin sini nah yang ini kita ganti ya ganti posisinya kalau misalnya ini udah di mat kita hapus matnya boleh kita putar nah seperti ini karena yakin bahwa Selingkaran ini akan sama dengan posisinya, boleh kita menggunakan yang ini. Nah, ini masukkan, lalu kemana ini Masukannya sini Sejajarnya dengan mana? Kalaupun bisa, mau sejajar yang ini dengan ini. Nah, ini sejajar ya kan? nah Tetapi, kenapa ini masih bisa lari-lari ya? Karena hakikatnya yang ini belum terpun ya kalau misalnya mau kunci lihat di sini berapa sih jaraknya kira-kira atau boleh lihat yang ini berapa ini kan ini udah terkunci ya kalau seperti ini kita bisa mengukur dari sini ini yang ini ya kita pakai pialut ini meteran ini antara ini ke sini berapa ya berapa ke sini antara jarak ini perempuan ini cari yang lucu mana sulit banget ya oh 22 boleh kita lihat di sini nah, ini antara ini tamet ke sini boleh nggak boleh berapa 22 oh jauh ya jauh nggak Caranya gimana misalkan kalau yang ini kita biar ngikut muter dengan yang ini, kalau ini gambar pada saat awal kita membuatnya benar dalam arti inilah ini kita lihat di sini originnya oke oh, okay. pakai top, nah yang ini pakai apa? Kita bisa lihat pakai metodenya lain-lain. Wes ini beda nggak di, nggak di posisinya nggak di origin, nah, oke, okay. wah ini kan posisinya, lihat di sini, ini beda nih, kalau gambar seperti ini, ini pada saat kita mau assembling, ini akan beda hasilnya, makanya pada saat kita gambar itu harus betul dari awalnya nah ini kan harusnya nah, jadi pada saat kita mau nge mat seperti ini jadi biar mudah tapi nanti ini kalau seperti ini kita akan mengalami suatu kesulitan pada saat kita ee, nge nya ya bisa nggak misalkan seperti ini saya nggak tahu harusnya tuh nggak bisa kan nah, gak bisa nah ini ya lalu berikutnya yang mana yang mau kita assembling lagi berarti sebelah kanan kirinya, mana ini tidak ada, tidak ada semua. Oh, ya. tidak ada semua nih, kurang nah, jadi. Setiap kita gambar, harus kita pastikan bahwa komponennya tersimpan ya, seperti ini. <coughs> kalau yang uh, ini yang udah jadi mana komponen yang gak tersimpan ini, jadi si komponen ini kita harus buka ya, dimana nah, seperti ini, ini berarti harus di nah, di oke, okay, di di uh, berarti, tadi di-download ya Nah, di sini di sepasnya biar satu file biar nanti kalau kita nyari itu udah ada nah coba lihat sini ini ya ini kan nggak ada tadi kita lihat sini kebro sini mana ya ini kan oke kalau udah seperti ini kan ada nih enak. nah baru caranya kita putar sini bagaimana sumbernya nah si ini batang yang ini kita masukkan ke sini nah ya lah nah jadi eh, di sini kita lihat dibuat transparan mau sampai mana misalkan eh besar nah ininya tuh sini kan kalaupun misalkan kita mau ini assembly dengan mana ah dengan ini misalkan atau misalkan ternyata kita harus nggak boleh uh, transparan seperti ini ya, dipotong dulu deh biar, biar gampang nah gimana nih biar gampang nanti bisa diputar mana posisi enaknya nah boleh seperti inilah oke okay, nanti biar antara permukaan ini kita assembling assemblingnya kemana ke sini tapi ya boleh rapet kan minimal ada jarak satu lah gitu kan nah, ini ya nah, jadi pada saat misalkan ada perputaran nah ini juga dia akan ngikutin perputarannya. Ya, jadi e, secara sederhananya apakah ini bisa di assembling? Ya, mungkin teknisnya kita akan berbeda lagi. Ya, berbeda teknisnya. Nah, ini juga sama. Nah, ini Nah, lihat di sini. Kenapa ini beradu? Ya, Kenapa ini beradu? Berarti pada saat kita assembling Tidak seperti ini harusnya Nah, lihat ya Di sini teknisnya Lihat yang ini Kita lihat perpotongan Nah, seperti ini Coba lihat di sini Berarti Bagaimana caranya seperti ini Nah, dalam simulasi ini Apakah ini gambar sudah betul? Menurut saya belum Karena Lihat di dalamnya bagaimana cara assembling ini yang baik dan betul Bahwa ini Tidak sesuai Artinya ketika kita ini Diproduksi, dibuat Maka ini tidak bisa diassembling. hanya bisa Simulasi Tetapi Lihat di sini, ini kan beradu Gimana nantinya Oke Langkah-langkah assemblingnya sudah betul Tetapi Lihat di sini, koreksi dalam desainnya ya. Saya rasa cukup untuk mendapatkan video ini, tapi nanti kita lanjutkan lagi triknya seperti apa yang lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan kritiknya karena saya tidak membuat gambar ini hanya mereview desain yang sudah ada ya. Oke, terima kasih.